USD Swiss franc bearish, hati-hati aksi lanjutan Bias harian pergerakan USD Swiss franc terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga emas sedang melakukan fase konsolidasi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 Sebaliknya waspadai jika harga USD Swiss franc terus bergerak ke atas dan menembus level 0.92132 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.92887. Sekian analisa forex untuk tanggal 18 Februari tahun 2022, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 0.8.1.2.1.2.